banyak yayasan-yayasan yang meminta sumbangan, mbak ke aku. Hmm. Terus yayasan seperti apa, mbak, yang sebaiknya aku kasih sumbangan tersebut? Ya, yang pertama kita harus ikhtiar mencari informasi apakah yayasan ini uh, bisa dipertanggungjawabkan hmm. uh, ke keaksahannya. Artinya okay. bukan penipuan, Penipu. betul. Jadi kita nggak boleh rela untuk ditipu, hmm. ya kan? Nah, kita diajarkan sabar, tetapi kita bukan berarti untuk uh, diperbolehkan ditipu gitu. Okay. Nah, setelah ini selesai uh, udah beres, kita tahu ya, kita tinggal memberikan Tapi, saja. Enggak, penting untuk siapanya, yang ya. penting adalah kualitas keikhlasan kita dalam memberikan sumbangan hmm, ini. Okay. Di situ nilai kita di hadapan Tuhan. Jadi bukan kepada siapanya, namun bagaimana kualitas keikhlasan kita dalam melakukan.